Kongguan diciptakan oleh kakak beradik Ciu keng dan Ciu Han. Keduanya adalah imigran asal Fujian, Tiongkok, yang bekerja di pabrik biskuit Singapura untuk menghidupi keluarganya di kampung. Saat Jepang menginvasi Singapura, Keng dan Han mengungsi ke Perak, Malaysia. Di sini mereka membuat biskuit sampai persediaan tepung dan gula habis. Mereka lalu membuat dan menjual garam dan sabun untuk bertahan hidup. Setelah Jepang mundur, Keeng dan Han kembali ke Singapura dan menjual biskuit buatan sendiri. Suatu hari Han menemukan mesin pembuat biskuit yang sudah rusak dari pabrik tempat mereka bekerja dulu. Ia pun menciptakan mesin produksi biskuit semi-otomatis dengan rantai sepeda. Mesin ini menggerakkan biskuit dengan sistem konveyor melalui oven bata yang telah diakali sedemikian rupa. Penjualan meningkat seiring tingginya kemampuan produksi. Pada 1947, Kongguan Biskuit Factory Singapore Limited didirikan, menyusul pabrik di Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Filipina. Di awal 1980-an, pabrik Kongduan didirikan di beberapa kota pesisir di Tiongkok. Kongduan Biskuit Factory Indonesia berdiri sejak tahun 1970, sudah lebih dari empat dekade telah menjadi pemimpin pasar dalam industri ini. Produk-produk yang telah dihasilkan selalu diminati pasar dalam negeri atau bahkan sudah menjadi sebuah keharusan menyantap biskuit Kongguan. Seperti diketahui, Kongguan merah sudah lama menjadi sebuah tradisi bagi masyarakat Indonesia sebagai makanan khas lebaran yang harus ada untuk disajikan kepada para saudara dan kerabat pada hari raya. Sampai sekarang, kaleng Kongguan klasik masih sama seperti dulu. Bentuknya kotak, warnanya merah, dan menampilkan ibu beserta dua orang anaknya di meja makan sedang menyantap biskuit. Gambar tersebut berasal dari buku cerita anak Telling the Time terbitan Ladybird di Inggris tahun 1962 yang kemudian diubah dan dilukis ulang. Selain merek Kongguan, Kongguan Group di Indonesia juga membawa merek Monde, Nissin, dan Serena. Berkat dukungan masyarakat Indonesia. Kongguan menjadi industri besar yang turut serta membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan, karena hampir setiap tahunnya, Kongguan menyerap banyak tenaga kerja hingga puluhan ribu orang untuk beberapa pabrik yang tersebar di Indonesia. Semoga Kongguan akan tetap menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia, karena Kongguan tak asing lagi dan tak ada duanya.